Pernyataan Dewi tersebut mendadak sontak menuai spekulasi baru dari para netizen. meslah sahir memgimik, org India ibir sahir aja, tem pengajuan sih, mau dibongkar, malah kasian sahir. Sahir org, baik-baik deg siapapun, ucap Dewi Persik melalui akun Instagram dewipersik 16. Beberapa waktu lalu, Dewi mengancam kalau Ayu masih terus membuatnya kesal.